Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan rekomendasi, alat untuk multimedia, atau untuk youtuber, dan aku juga akan, akan memberikan cara, cara menghubungkan alatnya. Pertama alat yang dibutuhkan adalah, kamera, dan saya contohkan menggunakan tiga kamera, dan kamera satu, dan kamera 2, dan kamera 3. Dan alat selanjutnya adalah, switcher video. Dan ini merek Roland V1 HD. Dan selanjutnya, colok kabel ke HDMI input, dan sambungkan kabel ke kamera, dan colok kabelnya sesuai jumlah kamera. Dan selanjutnya, colok kabel ke lubang output, lalu sambungkan kabelnya ke monitor. Dan selanjutnya, colok kabel ke lubang preview, lalu sambungkan kabelnya ke monitor. Dan selanjutnya, Colok kabel ke lubang DC-in, lalu sambungkan kabelnya ke monitor. Dan selanjutnya, setelah semua kabel terpasang, terpasang ke tiga monitor. Langkah selanjutnya adalah, buka Google Chrome, lalu cari sesuatu software, namanya OBS, lalu download. Dan selanjutnya adalah, mikrofon. Colok mikrofon ke CPU komputer, atau colok ke lubang mic pada laptop. Dan selanjutnya adalah, subscribe. Subscribe now. Now. now.